Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali belajar untuk menggunakan PowerPoint untuk untuk video. video Nah kali topik topik kita adalah pertarungan tiga tiga raksasa setelah setelah menggunakan beberapa aplikasi yang yang oleh oleh oleh oleh microsoft dan Facebook saya melihat bahwa mereka bertiga ini memiliki persaingan yang sangat luar biasa artinya satu sama lain mencoba untuk bisa mengungguli yang lain sekarang kita akan lihat beberapa aplikasi-aplikasi yang mirip yang mereka miliki dalam rangka untuk bisa menyaingi satu sama lain. Yang pertama adalah aplikasi untuk tempat kerja. Nah, memang saya masih belum menemukan hal yang seperti ini yang ditawarkan oleh Google. Jadi, saat ini saya hanya melihat baru menemukan aplikasi yang ditawarkan oleh Microsoft yaitu berupa Yammer jadi Yammer ini ada aplikasi yang kalau kita menggunakan Microsoft 365 maka salah satu aplikasi yang ada di dalamnya adalah Yammer Nah, tampilan Yammer ketika dulu saya pernah gunakan, itu mirip dengan Facebook. Nah, cuma bedanya, Yammer ini memang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di organisasi atau di perusahaan atau sekolah yang sama. Nah, jadi, hanya dalam lingkup yang terbatas. Mungkin kalau di Facebook itu sama dengan Facebook Group. Nah, rupanya Facebook sendiri menyediakan tempat khusus bagi mereka yang berada dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi yang mereka sebut aplikasinya sebagai workplace. Nah, di aplikasi ini sebenarnya apa-apa yang bisa kita lakukan di Facebook juga bisa dilakukan di workplace. Nah, cuma memang workplace ini dikembangkan lebih lanjut oleh Facebook. Sehingga dia bisa diperkaya dengan berbagai macam aplikasi yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita bisa menghubungkan WordPress ini dengan Google Drive. Sehingga data-data yang ada di Google Drive bisa diakses melalui WordPress. Kemudian kita bisa menyambungkan WordPress ini dengan OneDrive. Bisa menyambungkan WordPress ini dengan SharePoint sehingga data-data di berbagai tempat tersebut bisa diakses melalui workplace nah, saya pernah mencoba kedua aplikasi ini baik Yammer maupun workplace memang kesulitannya itu adalah bagaimana kita bisa mengajak karyawan atau anggota dari organisasi atau para guru di sekolah untuk bisa menggunakan aplikasi ini kenapa? karena memang ketika pertama kali menggunakan Yammer itu karena dia mirip dengan Facebook, lalu apa kelebihan dia dibandingkan dengan Facebook, sementara orang yang mengakses Facebook sudah sangat banyak kalau kita suruh lagi orang untuk menggunakan ini sementara mereka tidak terbiasa untuk menggunakannya, maka ini menjadi sebuah masalah. Hal yang sama juga bersama dengan workplace. Ketika pertama kali menggunakan WordPress ini, saya bingung untuk mengajak orang untuk bisa bergabung di WordPress. Terakhir, ketika saya menggunakan organisasi yang skupnya cukup luas, Kalimantan tengah, saya mencoba menggunakan aplikasi ini, namun karena aplikasi ini baru dan perlu waktu untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada anggota akhirnya ada anggota yang menyarankan agar menggunakan aplikasi yang lain yang lebih familiar mereka gunakan nah, akhirnya kedua aplikasi ini eh, kurang dapat dimaksimalkan dan kita lihat memang kedua aplikasi ini di Indonesia agak kurang dikenal yang berikut adalah aplikasi chatting jadi karena <tuh -tuh> presentasi ini saya buat sekitar sekitar uh, Awal tahun lalu, sebelum terjadinya pandemi COVID, jadi di sini kita masih melihat Google Hangout. Padahal kalau kita lihat perkembangan terbaru, Google sudah mengeluarkan Google Meet, di mana Google Meet ini bebas digunakan oleh orang yang menggunakan aplikasi Android atau dia menggunakan Gmail di laptop maka secara otomatis dia bisa menggunakan Google Meet. Nah, bahkan sebenarnya Google Hangout ini pun juga sudah e, terbatas makayanya. Nah Kemudian di Facebook sendiri mereka punya WhatsApp. Nah, ini sangat dikenal luas, ini merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan pada saat ini. Dan Microsoft mengeluarkan Kaizala. Nah, memang Kaizala ini memiliki banyak kelebihan. Cuma entah kenapa karena eh tak promosinya kurang atau masalah interaktivitas atau kemudahan dalam penggunaan. Jadi, kita hampir tidak mengenal mengenal Kaizala. Karena Kaizala ini merupakan salah satu andalan bagi Microsoft untuk mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang berikut kita lihat adalah platform video. Jadi kita lihat sekarang kalau video kita sangat mengenal YouTube. Jadi YouTube sudah digunakan oleh banyak sekali orang di dunia untuk promosikan video mereka dan nah, melihat eh, perkembangan promosi melalui video ini sangat luar biasa youtube pun akhirnya tidak mau kalah nah, sekarang kita lihat juga eh, youtube memberikan kesempatan kepada pengguna eh, maaf, facebook juga tidak mau kalah jadi facebook juga memberikan kesempatan kepada pengguna facebook untuk menggunakan atau mengunggah video ke Facebook, kalau dulu waktu video itu dibatasi, sekarang videonya bisa unlimited. Bahkan sekarang kita lihat, Facebook lebih banyak atau lebih sering digunakan untuk siaran langsung karena begitu mudahnya untuk digunakan untuk siaran langsung, ya, bahkan youtube pun sudah mulai tertinggal dalam hal ini cuma ketika pandemi ini youtube agak terbantu dengan ketika orang menggunakan zoom ketika kapasitas zoom tidak lagi mencukupi maka mereka disarankan untuk ikut lewat youtube nah, jadi kita lihat persaingan ini sangat luar biasa Nah, Microsoft pun dalam uh, masalah platform video ini tidak mau kalah. Cuma memang kalau dalam platform yang umum sebenarnya Microsoft punya Bing Video. Ya. Nah untuk yang kategori perusahaan maka Microsoft ini punya Microsoft, Microsoft Stream. Jadi kita bisa mengunggah. Video-video untuk kita bisa gunakan secara internal di perusahaan, ya. dimana akses ini bisa dibatasi. Nah ini bentuk berbagai macam persaingan terkait masalah video di dunia maya. Nah, kemudian persaingan berikutnya adalah masalah search engine atau mesin pencari. Nah kita lihat Google itu sudah dikenal dari dulu sebagai search engine yang sangat luar biasa. Jadi kalau mau tahu tentang apapun, silakan searching di Google. Makanya ada istilah silakan digogling. Ya. Jadi kita bisa mencari apa saja di, di Google. Nah memang kita lihat uh, Google berkali-kali mengganti algoritmanya. Karena apa? Karena ketika algoritma pencarian Google ini dikenali oleh orang-orang yang memiliki bisnis search engine optimizing, maka mereka bisa mengarahkan atau mengupayakan agar situs-situs yang didaftarkan kepada mereka itu bisa mendapatkan uh, tampilan di halaman pertama. Itulah sebabnya Google dari waktu ke waktu itu senantiasa memperbarui algoritmanya sehingga pencarian yang muncul itu betul-betul menggambarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan, bukan apa yang diinginkan oleh pengiklan. Nah, kemudian Microsoft pun juga tidak mau kalah. Microsoft terus memperbaiki kemampuan Bing untuk melakukan search engine. Nah cuma memang sampai sejauh ini, kemampuan Bing masih belum bisa menyetarai kemampuan Google dalam masalah mesin pencari. Nah kalau untuk Facebook sendiri, saya masih belum menemukan, atau mungkin mereka tidak berniat untuk bersaing dalam bidang seperti ini. Kemudian masalah uh, education, ya. jadi masing-masing uh, perusahaan itu berupaya untuk membangun komunitas pendidikan. Ya. Nah, memang uh, untuk Facebook ini sendiri, saya masih belum terlalu apa, terlibat banyak. Ya, nah, cuma ya. memang. Facebook sudah mulai berusaha untuk bisa menjadikan platformnya itu mendukung dalam proses pendidikan. Nah kalau Google for Education, ya, ini memang sudah agak lebih maju dibandingkan dengan uh, Facebook. Karena kita lihat memang Google sendiri memiliki Google Classroom, ya bahkan Google pun juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap sertifikasi para guru ya untuk bisa menggunakan berbagai macam fasilitas atau tools atau alat-alat yang dimiliki oleh Google dalam rangka untuk memudah memudahkan proses pendidikan. Nah, cuma memang platform yang dimiliki oleh Google pada saat ini masih belum sebagus platform yang dikembangkan oleh pihak-pihak ketiga ya. nah, tapi uh, Google lebih banyak menekankan untuk uh, para guru bisa menggunakan uh, fasilitas seperti uh, spreadsheet ya Google spreadsheet Google presentation kemudian Google Dokumen ya, Google formulir yang ada di Google yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran nah yang sangat saya familiar adalah uh, Microsoft for Education, ya. Yeah. Jadi uh, Microsoft menawarkan Office, ya, yeah, untuk Education ini memang sejauh ini apabila sama dengan fasilitas yang lain yang diberikan oleh untuk semua orang, kalau dia gunakan secara online. Maka, ini bisa didapatkan secara gratis, ya. Nah, saya masih belum sempat mencoba ya. Uh, kalau tidak salah masih belum berubah. Jadi ini gratis hanya untuk yang online. Ya, tapi kalau kita ingin mengapa? Uh, ingin memiliki aplikasi Word, ya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ya, yang diinstal di laptop, maka Office for Education ini memberikan harga yang cukup murah bagi para guru dan juga para murid apabila mereka ingin berlangganan bulanan untuk penggunaan Office ini. Nah, sebenarnya mereka pun juga punya sarana untuk para edukator. Jadi, para edukator pun sama dengan Google, mereka memberikan kesempatan kepada para pendidik ini untuk belajar bagaimana bisa memanfaatkan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi memang mereka terus bersaing untuk bisa memanfaatkan produk-produk mereka dalam pendidikan. Nah, inilah contoh Berbagai macam aplikasi yang ditawarkan oleh masing-masing uh, perusahaan ini kepada berbagai macam pihak. Ya baik itu pendidikan, perusahaan, maupun untuk rumah tangga. Nah, memang kalau produk-produk seperti ini, ini lebih kepada sekolah maupun perusahaan. Jadi kita lihat seperti Office 365 ini memiliki banyak sekali uh, aplikasi. Yang kalau kita berlangganan, ya, maka mereka akan menyediakan berbagai macam aplikasi ini. Nah, jadi kita lihat, eh, ini tergantung daripada jenis langganan yang akan kita ambil. Kalau langganan yang sifatnya basic, ya, maka umumnya aplikasi itu tidak bisa kita gunakan secara offline, ya. Tapi dia hanya gratis secara online, cuma seperti misalnya kalau kita eh, langganan office 36 yang basic ya, yang harganya murah. Itu mungkin kita hanya akan mendapatkan fasilitas eh, office online gratis, ya. Kemudian dapatkan OneDrive, ya, cuma saya agak lupa nih paket-paketnya. Tapi kalau kita langganan mulai mulai sekitar apa yang paling basic itu sekitar 70-an ribu ya per orang maka kita bisa dapat fasilitas uh, Word, Excel dan PowerPoint ya tapi kita harus membayar bulanan nah, sekarang ini memang ada aplikasi uh, apa langganan untuk keluarga ya hanya dengan sekitar 110.000 rasanya, ya, itu kita bisa mengakses office itu untuk 6 orang, ya. Jadi, kita bisa menginstall office itu untuk 6 orang. Nah, ini aplikasi paket yang disediakan oleh Microsoft. Nah, kalau Google, mereka memiliki yang namanya Google Suite. Ya. Nah, Google Suite ini ada yang eh, Google Suite ini sebenarnya diperuntukkan untuk pendidikan ya, untuk perusahaan ya, atau bisnis atau yayasan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di apa? Aplikasi Google yang gratis, sebagian besar daripada aplikasi ini ada. Ya, nah, cuma memang seperti kayak Google Meet yang seperti saya katakan tadi, sebelumnya itu hanya diberikan kepada pengguna atau pelanggan Google Suite. Tapi karena sekarang Google sedang bersaing dengan Zoom, ya, maka kita lihat sekarang aplikasi Google Meet ini digratiskan untuk pengguna Gmail atau pengguna Google. Ya. Nah, juga seperti kayak Classroom ini, ini hanya bisa diakses oleh pengguna Google Suite. ya. Terutama untuk Google Suite yang versi Education atau Pendidikan. Nah, untuk yang lain-lain, memang e, umumnya ini tersedia di Uh, aplikasi Google yang gratis. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat ini yang ditawarkan oleh Facebook. Ya, nah, cuma memang uh, kena Facebook ini. Saya masih belum terlalu sering menggunakan ya. Jadi yang kita kenal di sini paling cuma Facebook Messenger, Instagram, dan mungkin yang kurang di sini adalah WhatsApp. Jadi memang tidak terlalu banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah inilah beberapa hal terkait perbandingan antara Facebook, Google, dan Microsoft. Nah, Mudah-mudahan eh, yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana para raksasa itu ya, saling berusaha bersaing satu sama lain yang memang pada akhirnya hal tersebut akan bisa memberikan eh, pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya, yaitu kita. kemudian bermanfaat. Terima kasih.